lihat panda nggak dari tadi di sini? ada. Panda tuh udah mau punah loh. Oh ya? Kenapa panda mau punah? Karena satu persatu mereka membunuh diri. Oh ya? Ya. Kenapa bunuh diri? Karena mereka stres ada yang lebih lucu dari mereka itu. Ah. Pengen kamu jadi istri aku. Ah. Maaf, Surya, tapi aku gak bisa. Hah? Kenapa? Karena... Karena aku udah dilamar sama orang lain. Ih... <iya> <Icepie> aku harus kayak gimana lagi sih supaya <tutu> <iya> kamu pokal? Kamu ngeliat aku, kata yang keluar pasti usaha. -uh. Tapi aku ngeliat kamu kata yang keluar cuma satu. Apa? Usir. Maaf bunganya layu, bunganya malu, kalah cantik sama kamu. Aaaaah, makasih Beb. Aaaaaaah! Kenapa lu manggil dia yang merisik? <memet> 36,7. Aman. Oh, sorry. Ini buat manusia. <SILENCIO> ya udah kalau kamu mau curhat, kamu lepasin dulu dong iketannya. Aku nggak bisa lepasin iketan kamu. Aku seneng ngeliat kamu kayak gede, <gulain> Aku takut kalau aku bebasin kamu. Nanti aku bisa mati seperti orang-orang lain. Ya udah, kamu kabur aja. Kamu kerja di rumah aku aja, tapi tuan tidak ada di rumah. <gulain> kamu gak usah takut. Aku selalu ada untuk kamu. Kamu jangan gitu. Kenapa aku gampang sayang orangnya? <tentangan> Sampai jumpa Sampai Ada yang aku lebih suka daripada Harry Potter. Apa? Hari-hari bersamamu. Wow. Wendy baik sama aku, dia bisa memberikan aku segalanya. Tapi dia adalah pengisap hmm. darah manusia. Ya itu yang bikin dia jadi kuat. Kamu mau jadi obat kuat dia? <tuk> <tuk> Seumur hidup aku, aku selalu menghisap, menghisap, mengisap, mengisap, mengisap. <tuk> Aku juga pengen dihisap. <tuk> <tuk>